Behind every success man, there is a great woman. Yes, bantu kami om. Kami ini laki-laki ini punya masalah dengan. Uh. <laughs> saya bakar terus. Tapi saya yang luar biasa adalah malaikat yang mendampingi saya, yaitu istri saya. Oh, satu sudah menikah. Iya, udah menikah itu. Saya peluk dia. Saya bilang maafkan saya, mah. Tapi saya akan mulai lagi. Saya akan cari lagi. Gitu, dia bilang, "Enggak apa-apa, Pak. Kita sama-sama kerja aja. Kita cari." Gak usah terus. Saya ambil sejadah, saya langsung sholat, terus saya berdoa, "Ya Allah, aku terima. Aku musibah ini, aku terima. Aku terima musibah ini, aku ikhlas." Harta yang kau berikan, engkau ambil balik. Aku ikhlas lilai ta'ala, tapi tolong ya Allah kasih aku kesempatan dan kesehatan. Aku nggak minta harta, kesehatan dan pemikiran aku tetap ada. Insya Allah, aku akan kembali. Aku akan kembali. <tuk> <tuk> Itu satu statement yang sangat <tuk> berenergi saya bisa nangkep. Semoga banyak orang bisa nangkep karena sebuah penerimaan kita akan Suatu hal yang kita tidak suka, itu membutuhkan hati yang sangat besar. Apalagi kita pernah punya om, oh. om oh, punya ratusan juta dolar, diambil. Ya. dalam waktu 3 jam. Itu syukur-syukur kayak gila loh omnya, <laughs> Almost, Almost crazy, coba aja, sampai hmm. ileran. Iya. Sampai saya ngelamun, sampai nyonya saya nangis. Iya. Pak, udah gak usah diseselin, iya. kita mulai lagi. Iya. Itu malaikat, makanya saya bilang malaikat, spirit. Behind every success man, there is a great woman. Yes. Bantu kami om Kami ini laki-laki ini punya masalah dengan <tuk> <tuk> Hasrat kami nih om <tuk> ya kan? Om juga pasti pernah muda kan ya kan Bagaimana sih kita laki-laki akhirnya harus memilih Wanita yang tepat untuk mendampingi hidup kita Gini Filosofi saya pilih istri Bukan pilih kecantikan fisiknya Iya Pilihlah kecantikan hatinya Bagaimana cara melihatnya? <tuk> Makanya kalau kita pilih perempuan cantik, mau cantik tapi hatinya nggak baik, itu akan jadi problem di rumah tangga kita. Yeah. Tapi kalau kita pilih perempuan cantik hatinya, yeah. setia pasti itu hatinya. Betul. Dan terus dia sederhana, dia bisa simpenin apa yang ini dan dia bisa berbagi tugas. Yeah. Kita mencari nafkah di luar, yeah. dia mengurus rumah tangga anak-anak yeah. kita. Yeah. Dan walaupun kita pulang kadang kalau tengah malam pagi, dia mensupport malam pun, dia lagi tidur enak, dia bangun. Yeah. Dia siapkan makan kita, sudah makan belum, kadang, -kadang kita bilang udah makan, oh, mau minum susu gak apa segala macem. Dia memperhatikan, memperhatikan kita. Memperhatikan, walaupun sebentar. Sebenarnya itu kan yang laki-laki cari kan. Yes. Masalahnya di sekarang ini om, waduh susah banget nyari wanita yang seperti om gambarin. Nah gimana nih ada kiat-kiat gak? Mungkin ada tes-tes, mungkin cara kita melihatnya seperti apa, karena kalau laki-laki udah dikomandoi dengan hasratnya di sini, hilang, hilang jam 3 pagi, kita udah berangkat bukan untuk urusan nyari istri nih, kita jam tiga pagi berangkat tuh jadi pesenangan gitu di filosofi Jawa, ada bibit bobot bebek. Oke, okay. itu jadi makanya, uh, kembali ke diri kita sendiri hmm. kalau kita senang istri yang glamor makala lu makan juga tuh gelamurnya nanti nanti kita susah nggak yeah. bisa uh, ngikutin iya ya yeah. yeah. kita lebih baik uh, cari yang pinter setia yang hati baik sederhana itu ya yeah. yeah, kan bukannya kita nggak kasih dia pakai barang-barang mewah Bukan. silakan yeah. dia mau pakai cuman ada batasan. gini di dalam yeah. hidup ini ada uh, satu asas kebutuhan yeah. sama asas keinginan ya yeah. ya yeah. ya yeah. jadi kalau keinginan kita kepengen punya pesawat pribadi sendiri betul kita kepengen punya but sendiri pengen punya rumah yeah. pengen punya, punya istana sendiri ya yeah. tapi kembali itu keinginan kebutuhannya butuh nggak nah kalau nggak butuh yeah. Mau ngapain, ya. misalnya kita mau punya villa, let's ya. say villa, ya. butuh gak sih? Ya. Kalau nggak butuh cukup sewa hotel aja misalnya Betul. di luar kota, Betul. ngapain? Betul. Kita punya villa ya. terus kita harus dibebani dengan maintenance setiap bulan, ya. pembantu yang jaga, ya. bayar uh, utility ya. setiap bulan, ya. dipakainya setahun sekali. Kadang-kadang ya. dipakai temen, ya kan? What for? Kalau kita tinggal di hotel, memang mahal tapi kan begitu dua tiga hari kita kelar, kita tinggal angkat koper, gak ada beban di belakang kita mm -hmm. nah ini yang adik-adik kita harus tahu. jangan nafsunya kok ingin kok pengen ini-ini ini. tapi kalau nggak ada manfaatnya, buat apa? tapi kalau nggak keren gimana om? Oh, sekarang oh. ini kan kita ngejar keren di pergaulan ya kan oh gila dia punya ini, oh gila dia punya itu gimana? sekarang gini, mm -hmm. kita mau jadi jagoan waktu muda atau jadi jagoan waktu tua Ya kan? Ini gue suka nih. Pas muda, bersakit-sakit dulu atau senang kemudian, atau senang dahulu sakit kemudian. Nah, boleh, boleh. Ya kan? silahkan, silahkan. Saya selalu menekankan bahwa dari dulu saya berapa kali gagal, tapi saya pokoknya bilang, satu saat dikala saya umur 60, saya semua sudah settle dan saya mau pensiun, semua udah ada. Dulu mimpi saya waktu saya cerita sama teman-teman, saya bilang, saya sambil nyupir mobil jelek gitu. ada teman perempuan satu, dia tanya, cita-cita lo apa sih gitu ya? Ah. Cita-cita gue, satu hari gue buat 10.000 perak. Waktu itu 33 mangkok beli bakmi ya, atau masih asas tukang parkir dia, yeah. <laughs> baru mimpi tukang parkir ya. Yeah. Yeah. Terus okay. dia tanya lagi, dia kejar. Kalo udah 10.000 perak, lo mau apa? Hmm. Oh 100 ribu perak satu hari. Oke. Okay. I, I should make it. Hmm. Terus sudah 100 ribu, 1 juta saya bilang. Okay. Sudah 1 juta diubahin 10 juta setiap hari. Hmm. Dia kejar lagi, setelah 10 juta, 100 juta per hari. Hmm. Terus dia terkejar lagi, setelah 100 juta, 1 miliar per hari. Hmm. Terus dia bilang, setelah 1 miliar. Berarti kalau 365 hari, satu tahun saya 365 miliar Betul. kan? Dia tanya itu, saya bilang, ayat kita ayat, saya berbuat baik kepada orang banyak dengan duit yang berlimpah saya bilang begitu. Ya. Eh Allah kasih malaikat dengar, more than that I can make it and I cannot stop it. Itu yang menjadi salah satu asas yang akhirnya sekarang Om mem memiliki mimpi untuk membangun 1000 masjid. yes